Agnes Mo akan jadi calon gubernur DKI Jakarta. *titik* Berita Heboh Gabs, bukan hoax atau isu, tapi sudah dikonfirmasi oleh salah satu partai bahwa mereka membidik Agnes Mo menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Apakah menurut kamu akan cocok bagi Agnes untuk menjadi calon gubernur? Agnes Mo dikenal sebagai artis yang multitalenta. Semua bidang berhasil dilakukan oleh Agnes, mulai dari bernyanyi, berakting bahkan sampai menjadi menjadi pebisnis. Sebagai seorang artis yang besar, tidak pernah membuat Agnes Mo merasa berpuas diri karena sampai masa sekarang Agnes juga selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri dari hari ke hari. Agnes sendiri juga diketahui memiliki gaya hidup yang sangat positif dan selalu memberi contoh ke masyarakat. Mungkin itu yang dinilai dan dijadikan bahan pertimbangan untuk mengusung Agnes menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Selain nama Agnes Mo, nama Raffi Ahmad juga ikut disebut dalam hal ini. Nama mereka berdua disebutkan oleh salah satu politikus partai PKB. Politikus PKB, Lukman Hakim mengatakan saat ini PKB sudah ada langkah persiapan menghadapi pilkada Jakarta yaitu dengan menyiapkan kader-kader potensial dan juga tokoh eksternal. Salah satunya rencananya, menggaet artis Raffi Ahmad dan Agnes Monica. Dari luar unsur partai PKB melirik artis Raffi Ahmad dan Agnes Monica untuk ditimang sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024, kata Lukman hari ini. Dia menjelaskan, di internal partai sudah ada langkah persiapan menghadapi pilkada Jakarta yaitu menyiapkan kader-kader potensial untuk maju dalam kontestasi tersebut. Nurman mencontohkan kader yang potensial antara lain Jazilul Pawi, Wakil Ketua MPR RI, Faisal Reza Ketua Komisi 6 DPR RI, Kuchul Ahmad Shamridal, Ketua FPKB DPR RI, dan Dialog Ulias, Ketua DPW PKB DKI Jakarta. Dia juga menjelaskan alasan PKB ingin menggaet Rafi Ahmad dan Agnes Monica karena keduanya punya potensi sebagai pemimpin, khususnya di Jakarta. Mereka berdua, Agnes dan Rafi, jika menjadi pemimpin akan punya empati yang kuat pada nasib dan kehidupan rakyatnya ujarnya. Menurut dia juga, Agnes punya prestasi go internasional sebagai musisi, mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. Dan juga dia menilai, Agnes merupakan perempuan gigi, pekerja keras dan pantang menyerah. Tempaan pengalaman kariernya akan menjadi modal penting untuk menjadi pemimpin penuh empati atas nasib dan kehidupan rakyat, kata dia. Lukman menambahkan, Raffi merupakan salah satu artis yang mencapai popularitas dan kesuksesannya dari kerja keras, bukan jalan pintas menghalalkan semua cara.